Nah, ini ini? Nah, matawal, mau nah, opo ini. Uh, uh lele gatel, se se ini, hati, -hati wal. uh kita geprek dulu ya. dulu pastikan dia mokat. Wah kita kerjain Wal lele namex ini. Wah, kita kerja ini baru lanjut lagi lah kalau sempat soalnya mau hujan nih Wal. kelap banget sudah. jangan hujan dulu. Ini pakai udang kupas baru. Ini juga gue pas umpan tergi gitu buat hidup lele nama kesini. Kita umpan aja di sini. Belum? Tuh lagi gini Ku. Uh. Waduh, mocel. Ah. Sayang banget. Kurang beruntung padahal tadi kayaknya main besar itu. Lagi lagi. Ada yang pesan kamu ini soalnya. Tiga tiga ekor lah, ini ada yang namanya. Eh, eh, eh, eh, eh, ya eh, Nih. Ini de matok nih. Hmm. Nih. Hmm. nih Ale. Jeli. Oh. Ini racun. Tuh, dua agak kecil. Harus digeprek dulu nih. Bahaya. Enggak digeprek nanti kita kena durinya nyawal okay. ah lepas ini dulu baru lanjut lagi wal wal, wal tuh lele namik. dua ekor sudah terkulai wal kita cari lagi yo satu lagi kalau ada pakai udang mati dia cepat wal kalau pakai umpan hidup nggak mau dia kadang mau kadang tidak mau sih seringan tidak maunya kalau pakai umpan hidup jadi kita pakai udang mati dikupas. Oke okay, ayo lagi lagi Namex. Aka ada notice Ma matuk Hmm. uh, besar ini kayaknya. <laughs> Wah, what the fuck lo ini? Wah, ini what, what ini? Apa ini, pah ular bakau kalau betul-betul alien planet Namex ini wih <guluh> wih wih putus saja, harus diputus dapat ini ah rakit nah oke okay, kita lanjut lagi dengan udang kupas mudah-mudahan enggak dapat ular bakau lagi war-warn. Ada kong gila itu. Eh, ya satu lagi lah, satu lagi please. ada yang pesan soalnya katanya mau di masak sayur asam wal. Bilangnya sih enak. Jadi coba kita pancingnya dulu Baru kita ikut merasakan nanti Sembelang sayur asam ini Apakah memang betul-betul lezat Nah, taruh lagi belang gimana? Yuk, yuk. yuk lang makan lagi lang lang nawal uh uh, uh. uh. uh. tunjukkan lang jadi mulang belang ah belang mahal. lelet namex <laughs> uh tiga unit lelet namex Ah, kita geprek dulu kita lepas baru lanjut lagi lah satu lagi wal jadi pas empat ekor di sayur asam oke okay, wal sudah wal kita lepas dengan selamat kita coba cari lagi ah pan kupas kok mudah ya mancing sembelang ya cuma modal umpan kupas nunggu bentar matuk dia wal kanelena amex sini. kita pasang lagi oh oke kita bismillah uh. anjar lagi. Saya tunggu bentar Wal, Matok lagi nanti dia tuh. tuk tuk dia deh nih oh oh <laughs> oh <laughs> oh elena lagi elena masuk Kok beda ya? Kok beda wal ya? Ini dia agak pepe wal Yang ini panjang lancip buntutnya Emang beda kayak? Coba yang tawel Komen-komen wal Kalau yang ini yang baru kita dapat nih saya lihat ekornya dia lebar banget Pepeh Kalau ini lancip Nah eh, tau lah aku tidak Mengerti spesies Makhluk namek ini Kalau ada yang tahu komen wal Ada berapa jenis ya namek sini Oke okay, well, hari sudah sore ini sudah jam mau setengah tujuh wal well, ya. saatnya kita pulang untuk hasilnya ini wal well, nah wih mayat well, wal udang well. mg mg untung aja ketemu kumpulan mg wal well, nih black bass ada tomper satu mgnya lima ekor wal well. alhamdulillah rezeki wal well. dan ini ikan sembelung wal well, empat ekor wal well. nah oke okay, segini aja untuk hasil mancing hari ini wal well. kita lanjut lagi jadwal waktu oke okay, goodbye Music